Kalau saya mau nyumbang jembatan sebuah desa perlu duit misalnya 200 juta, itu saya tembak SBV pasti menang. Dan itu ada buktinya. Teman-teman dari pesantren Hidayatulo, teman-teman dari Rumah Yatim Indonesia, hafal banget dengan gerakan saya itu. Jadi kalau ada mau sumur, dan saya nggak melihat bahwa itu ada Islam, ada Buddha, ada pokoknya atas nama kemanusiaan, kita eksekusi gitu ya jadi saya pakai itu untuk sarana itu nakal sih ya mau nah, sekali lagi saya bilang ini mohon maaf jadi saya mau menceritakan sedikit tapi mohon jangan dianggap ini sebagai cerita-cerita yang uh, negatif ini hanya cerita, cerita-cerita ringan supaya Anda tahu sisi saya dari sisi yang lain sisi yang lain itu adalah misalnya kita biasa melihat bulan yang terang, indah ini kita ngelihat di other side of the moon, jadi sisi gelapnya dari bulan gitu ya atau kita koin biasa ngeliat koinnya Garuda, atau di twist, atau ada angka 100 kita ngeliat the other side of flip of coin gitu ya ini juga sama ada sisi uh, seorang Mardigu yang biasanya me me apa, mem memprovokasi, membangun kesadaran dengan cara cerdas bernegara cara cerdas bernegara itu ada tujuh, yaitu ipo, lex, Wosbud, hankam gitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan jadi kita bisa ngomong tujuh topik itu bisa ngomong ekonomi, bisa ngomong tentang politik bisa ngomong tentang uh, ideologi, bisa ngomong pertahanan, dan keamanan itu bagian dari cara cerdas bernegara yang kita coba uh, taruh di sosial media uh, yang hari ini adalah sisi lain dari seorang Mardigu gitu ya. Uh, sewaktu kecil Matematik itu adalah pelajaran yang paling menakutkan e, Bagi saya Sampai e, Sering dimarahin sama guru Saya ingat 3 SD waktu itu Dan Saya sekali lagi bukan dari keluarga berada Jadi Pindah di dari Madiun, pindah ke Malang, pindah ke Bandung Pindah ke Palembang, pindah ke Balikpapan dan, dan sebagainya Kemudian Jakarta dan, dan sebagainya pindah-pindah karena Ayah saya hanya pensiunan angkatan udara pangkatannya pun rendahnya kapten jadi kemana tugas saya kita ikut gitu ya. Nah, suatu hari eh, ayah saya berkata bahwa kenapa kamu susah sama matematik? Saya bilang saya takut angka angka itu aneh sekali. Terus eh, ayah saya berkata angka itu cuma dari 0 1 2 3 4 5 6 sampai 9 cuma ada 10 varian setelah itu balik ke 11 balik ke 12 angkanya diputar-putar itu aja itu adalah benda yang paling sederhana di dunia kalau uh, uh, huruf latin itu ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya ada 26 varian kalau huruf hijayah dari Arab yang kita bilang alif baktasa itu kan ada 29 variannya lebih banyak lagi sementara matematik itu angka itu hanya 10 varian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abis mengulang lagi entah bagaimana kata-kata itu Me, me, me, apa, menyentak kepala saya uh, demikian oh iya ya, cuman 10 variabelnya cuman 10 elemennya gitu ya, dan sisanya dikombinasi-kombinasi itu entah bagaimana sejak saat itu matematik menjadi mudah buat saya jadi cuman sebuah kalimat dari almarhum ayah saya sampai sekarang saya ingat adalah matematik menjadi sederhana gitu ya bahkan kalau kita melihat uh, main gaplay gitu ya dengan 28 kartu dibagi empat, masing-masing tujuh itu mendadak begitu orang buang dua kartu, saya dah tahu lima kartu di sana, lima kartu di apa ada. sehingga kalau main gaple jangan boleh lawan saya, gitu ya gitu, ini ini sekedar uh, melihat sisi lain dari saya, dan lompat lagi ke kartu uh, uh, Remi, ada 52 kombinasi yang besar itu yang 10 Jack, Queen apa, 10 Jack, Queen, King, as itu ada 20 Kartu yang sisanya 9 sampai 2 adalah uh, berapa uh, 32 kartu gitu ya Berarti kalau udah turun sekian kartu kita udah tahu yang besar berapa ini berapa Menjadi sederhana Jadi sewaktu saya pertama kali masuk, waktu kita pertama kali saya di uh, disekolahkan negara ke negeri seberang Ada satu momen saya dibawa ke sebuah tempat yang Sin City Kota tempat pendosa gitu ya dan di situ ada table untuk roulette, blackjack, uh, uh, uh, bakarat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya gitu ya. Saya cuma melihat, kemudian saya tertarik sama 21 atau blackjack. Karena mendadak begitu saya lihat, kok gampang banget dihitungnya gitu ya. Itu versi saya waktu itu sehingga teman saya yang mengajari saya di sana. Waktu selesai belum 21 tahun, jadi sebenarnya saya nggak boleh main. Jadi saya iseng-iseng saya main. Haram saya tahu, saya mohon maaf pada teman-teman Sekali lagi, saya cuma melihatkan di other side of the moon ya Sisinya, seorang bosman ini Kemudian saya main, kok menang, kok menang, kok menang gitu Sehingga saya tahu bahwa, oh gini toh kalkulasinya gitu ya Sehingga saya mempelajari lama, saya di kota yang namanya Las Vegas tadi Selama tiga hari Dan asal saya liburan selalu ke Reno Ke wilayah Nevada yang boleh ada gameplaynya Ini, ini, ini Sekali lagi, saya mohon maaf saya harus menceritakan ini supaya nanti mengerti apa yang mau kita ceritakan pelajaran berikutnya. Sehingga saya kadang-kadang kalau ke ke, ke ke sebuah kasino saya pelajari, rupanya kalau di depan kasino itu banyak sekali uh, meja uh, jackpot gitu ya. Jadi orang taruh porter cengling cengling cengling gitu. Dan ternyata chance menangnya itu 70-80 gitu. Tapi begitu dia masuk ke dalam, orang itu perlu kalah. Berarti saya bilang, waduh saya ngerti nih. Jadi rupanya... Gambling itu bukannya 50-50 chance-nya, tapi bisa di-set gitu ya, bisa di-set tuh begini, ada yang di-set di depan, ada yang menang besar di belakang dan lain sebagainya, oh ini semua setup, jadi tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada kebetulan kayak dulu waktu kita main, main gambaran, main kita lempar dengan chance bener-bener tebak-tebakan gitu, jadi calculated nih sebenarnya, itu ya, itu yang saya bilang, nah, Kembali ke Tanah Air tahun 91 setelah 6 tahun belajar di sana, saya cuman mengingat gitu ya, mengingat-ingat pengalaman aja. Kemudian ada waktu tuh momen yang namanya judi SDSB gitu ya. Uh, saya nggak tahu judi SDSB itu apa, saya cuman tahu kalau pasang 4 nomor bayar 400 kali, kalau bayar menang-menang uh, uh, 3 dari dari uh, dari dari uh, pasang 3 dapat 250 kali, kalau masalah salah kalau pasang kena dua nomor bayar 60 kali saya lihat terus saya tanya gitu ya sejarah-sejarah yang lalu lalu saya hitung sembarangan gitu lalu keluarlah beberapa probabilitas contohnya gini ini ini sekali lagi saya mau menceritakan bagaimana cara saya berpikir jadi anda, uh, uh, uh, ada yang sebel waduh kok Mardigu ternyata pemain judi gitu ya saya gak pernah berjudi cuman kalau saya bermain di dunia begitu saya gak pernah kalah gitu aja nah yang saya mau bantu adalah uh, uh, menceritakan adalah begini kalau sudah tiga kali keluar ganjil ganjil ganjil misalnya 27 kemudian 17 kemudian uh, 31 gitu ya maka chance keluar genap itu lebih besar daripada chance keluar ganjil gitu ya itu cara menseleksinya kemudian angka besar di atas 50 atau di bawah 50 kalau sudah 5 kali di atas 50, maka chance keluar kecil. Jadi kombinasi setelah dipecah, pecah, pecah, pecah, gitu ya. Ternyata kalau kita masang satu kan dibayar 60 kali. Kalau kita pecah 4, ternyata kalau kita pasang 25-25-nya, maaf ya, kalau 100 dibagi 4 kan, kita pecah ganjir-genap, kita pecah besar-kecil, maka ketemu probabilitas 25. Pasang 25, jadi pasang 1.025 titik tadi. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.500.000 kena lo 60-nya, jadi untungnya 35 perak, 35 ribu gitu ya. Ini setiap minggu kalau kayak gitu saya bilang ini sih bukannya gambling karena chance menangnya gede banget. udah kayak main saham aja, udah kayak main, udah kayak berbisnis saya bisnis malah bisa gambling kita invest di franchise apa kayak uh, apa uh, sesuatu belum tentu tem tempatnya laku. Malah ini chance -nya lebih besar itu waktu. itu Tapi saya tidak tertarik untuk main begitu lah. Nah suatu hari ada sahabat saya namanya Herman hastop dia memberikan saya sebuah buku satu sionya Chinese astrologi dan primbonnya Jawa gitu itu pertama kali dalam hidup saya saya membuka dua buku tadi dan sahabat semua tahu bahwa saya penggila buku saya satu bulan minimum dua buku tapi buku saya nggak populer buku geopolitik geostrategi bukan buku ekonomi populer gitu ya uh, selama 8 selama 3 minggu ini aja saya sudah membaca 8 buku palak saya udah pengen meledak aja karena nggak jalan dengan sistem pemerintahan Indonesia itu bawaannya uh gitu ini pemerintahan Indonesia nggak pernah baca buku apa-apa gitu ya bawaannya oke balik lagi buku Sio tadi dan buku tadi saya baca gitu ya uh, di, di mana di primbon kemudian saya bilang astrologi ini ternyata ilmu Ilmu pasti, ilmu sains gitu ya, ilmu sains karena matematik sekali gitu. Jadi misalnya kalau horoskop uh, berbasis Yunani punya itu kan orang dalam satu bulan dilihat rasi bintangnya masuk Capricorn, masuk Libra, masuk itu. Kemudian dia memulai prediksi bahwa kalau ini ketemu di masa ini maka dia akan uh, lagi happy moodnya, lagi sedih, lagi bahagia, lagi lancar dan lain sebagainya. Chemistry-chemistry aja, nah formasi. CEO itu di, di dalam setahun dengan formasi yang entah itu monyet karena bentuk formasi e, tata surya dan lain sebagainya dan ada 12 dan begitu ke-13 ternyata balik lagi formasi satu ternyata semesta ini kan round muter ya Jadi kita lihat e, e, apa namanya gerakan itu muter jadi balik lagi ya horoskop yang 12 balik lagi e, CEO yang 12 balik lagi gitu dan lain sebagainya Nah ini adalah, e, ini adalah latar belakang lahirnya apa yang kita mau ceritakan setelah ini gitu ya jadi saya sangat tertarik sama ilmu pasti science, jadi bisnis adalah science psikologi bagi saya adalah ilmu pasti karena abis ini pasti begini gitu ya kira-kira nah teman-teman jadi dengan pengalaman saya tadi di dunia gelap eh, akhirnya kita bisa membuat eh, pelajaran yang baru bahwa kalau saya mau nyumbang jembatan sebuah desa perlu duit misalnya 200 juta Itu saya tembak SBI pasti menang Dan itu ada buktinya Teman-teman dari pesantren Hidayat teman-teman dari Rumah Yatim Indonesia Afal banget dengan gerakan saya itu Jadi kalau ada mau sumur dan saya nggak melihat bahwa itu ada Islam, ada Buddha ada... Pokoknya atas nama kemanusiaan kita eksekusi, gitu ya. Jadi saya pakai itu untuk sarana itu. Nakal sih ya. Ah, oh, sekali lagi saya bilang ini mohon maaf. Sahabat saya akhirnya meneruskan uh, uh, rumus tadi namanya Herman Hasto Jadi begitu di Indonesia dilarang tadi judi togel atau SDSB tadi udah dilarang. Uh, Teman saya menggunakan strategi ini untuk Toto Singapura. Jadi setiap hari Kamis nama dia keluar Herman Hasto Sampai saat ini. Tajirnya minta ampun tuh orang Karena chance menangnya dia adalah 99% gitu Jadi setiap minggu dia bawa pulang uang dari Singapura ke Indonesia Sampai sekarang Dan dia masih kontak dengan saya Dan saya tidak pernah bermain lagi Memang saya bukan pemain begitu Tetapi yang saya mau menceritakan adalah Bagi saya matematik itu sangat simple Bagi saya ilmu analitik itu sangat menarik gitu ya Ini, ini kita selesai dulu di situ kalau ada yang mau main Capsa, Cauti, mau main hal-hal uh, itu kita mainnya Jumpa Darat. Lagi kayak gini kan kita di, di rumah ya main ke main remi dan lain sebagainya ya. Kita main, uh, itu adalah bentuk dan tidak ada taruhan yang paling kalau kalah push up gitu ya. Membuat, membuat cheer up uh, suasana aja. Oke. Okay.